Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor dan sekitarnya pada Rabu 12 Oktober 2022 mengakibatkan terjadinya peristiwa banjir bandang hingga longsor di sejumlah titik di Bogor. Bahkan beberapa daerah melaporkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Salah satu contoh derasnya aliran banjir menyebabkan satu rumah warga di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, ambruk karena terbawa arus. dan dan Rotopulon desa Mulyo Kalimuwu Selatan Banjir akibat luapan sungai merendam rumah warga. Ketinggian air di jalan saja lebih dari satu Lewat tol, jangan ada lewat tol dari arah Bandar ke Kota. Jangan ada lewat tol dari arah Bandar ke Kota. Ini jalan menuju Bandara Sultan Hasanuddin sudah banjir. Kasar banjir. Kegawat jembatan ya lo jembatan Sipuya. Jembatan Sipuya bersih. ini melaporkan banjir di Desa Sisalam, Kecamatan Wonosari, kondisi atas sore hari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ya, RT. di tiga Kecamatan merupakan Jati Batang Wanasari dan Kecamatan Brebes Jawa Tengah terendam banjir parah banjir disebabkan Sungai Pemali yang meluap hebat usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu tanggal 19 November Tahun 2022 Camat Jati Batang menjelaskan banjir merendam Desa Kedung Tukang dan Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang. Akibatnya, rumah-rumah warga di sekeliling RT 11, 13, 14, dan 15 dusun bayur Desa Bojong terendam banjir. Menurut warga, sekitar ratusan warga terdampak oleh banjir tersebut. Kita nah, ngelengati batas jalan. Makir tertinggi di desa lo banjir. Bahkan beberapa diantaranya sampai mengungsi ke Masjid Baitu Rohim dan Madrasah Miftahul Afkar. Sementara itu, Camat Wanasari mengatakan wilayahnya yang terendam banjir di Desa Lengkong, Glonggong, dan Jagalempeni. Camat Wanasari juga menyampaikan kepada seluruh penduduk dan para petani untuk segera menyelamatkan bawang merah yang tetap di sawah. Sedangkan untuk banjir di daerah kecamatan Brebes, terdapat sejumlah titik tanggul yang mulai merembes. Salah satunya di desa Terlangu, kecamatan Brebes. Namun, hingga saat ini kondisi masih tetap terkendali. Warga sekitar pun sudah melakukan antisipasi banjir.